Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Acep Jamuri, ketua dewan kemamuran Masjid Agung Syekh Buruk UIN Kerawang, menyampaikan. Selamat Idul Fitri, 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Allahumma ja'al minal aydin wal fa'idin. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita dan menjadikan kita orang yang bertakwa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.